Ini gue bakalan mandatnya sama Lin. Oh, adet, di sini gue mau nanya 201.200 aja sih ya. Gue bermain di Batmobile nomor ya kita Main Batmobile aja sih ya. Kita puter putar dulu sini. Siapa tahu betongannya muncul sih ya. Banyak bertanya bagaimana gimana gua bermain di Asia, ini tuh gue bangkok sih ya. Kenapa bermain ini pasti dibayar sih ya? Jangan takut dan khawatir sih ya. Kali-kali nyari dulu cuy Nyari-nyari dulu Oke tuh, turbos, cuy Sama tahun ke terempat cuy Sama tau dapet ke cuy Sama tau dapet kali rebus, naik. Lumayan lumayan cuy lagi lah bang, ada kali nih bang Bang, oke okay bang, oke okay, manis lagi, Kalian yang minimal kali 100 muncul. Minimal kali 100 muncul, ya. mana lagi boy ada ini, pak betul mana ini Nah, dapat baru, Dia langsung ini yang itu tempat ya? Nama oke yang ada guru lagi Selamat jau Allah berjalan kalian kalian naik ciri yang manis Kalipat kemuan, juga kalipat kemuan, juga ya karena kalipat lagi ulang tahun. Sudah Ya ingat, sudah kau yang lain itu cuma lagi konek lagi lagi itu Ya, tadi aku kira. Halo. lagi lah Tidak, Sudah, aku saya guruan ini Halo, sekolah aku apa? Ini gue kurang. Pokoknya Cia, nah, lempar, kucu, kucu, thank you, Cia. Yiku -yiku -yiku Assalamualaikum semuanya. Thank you Cia.